Well, itu begini-begini terus ada kalimat buat ribuhun maka pukul itu kalau orang nggak bingung langsung diterjemah mukullah. nanti dilaporkan Komnas ah, gitu. tapi kalau yang bingung itu akhirnya tak teluk, tak mencari-cari ternyata di berumur, semua tafsir disebut yang mukul tapi yang tidak menyam, menyakiti jadi kekeliruan itu pasti dimulai orang-orang yang nggak bingung jadi ilmunya agak cukup, akhirnya agak bingung. bingung. Bingung itu penting. Bukan. Bukan. betul, nggak ada orang alim kecuali dari bingung. Karena orang alim itu nggak bisa pede. Karena referensinya banyak, kemungkinan-kemungkinannya banyak. Bisa. Sehingga, mesti pikiran pertama kalau ada lafat ini, maknawi apa? Lepi ini, mahmul apa enggak? Ini mansur ndak, ini mukanya mutlak enggak. Ini sekaligus jadi ya, pusat studi Quran, jadi supaya teman-teman memang seperti itu. Kata "wadri maka pukullah. Sama, seingat-ingat, ingat betul ketika Pak Quresh siap menulis di membumikan Al-Quran tentang alat itu kalau orang ahli embriologi dimana nih alat gembal si, darat mesti tertawa-tawa karena nggak ada dalam proses embriologi orang lewat proses gembal apa tapi kalau alat itu madatul kalimat dari kata alikoy, aliku kan sesuatu yang menempel, menempel jadi zigot si yang berhasil menempel di dinding rahim itu yang jadi anak itu yang normal saja, memang itu terjadi ya baru kayaknya bingung tadi kan, tapi min haitsu jinsiah, jin jinsia itu sejenis ini. Jadi bukan bukan diproses embriologinya tapi di jenisnya supaya orang tidak sombong diistilahkan min alat. Tapi mananya min jinsil alat, bukan alatnya tapi jenis alat. Itu kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau sedang beli manusia yang sombong-sombong itu. Kamu kok sombong? Kamu itu keluar min mahrajil dalil <laughs> Supaya orang dan sombong itu disilakan manusia itu yang kerujumi min, makrojil gol ya Pak, Kan kamu keluar dari makrojil gol berapa? Dua kali kan, minar rojil lewat magnetis terus. Nanti lahir juga lewat min makrojil gol. Jadi untuk mengadili manusia supaya sobat sombong diistilahkan keluar min makrojil gol makroten. Nah mungkin maknanya darah itu maknanya jenisnya seperti ini kenapa kamu Senang. jangan digugat tentang itu proses embriologi kalau itu ndak ngalami itu. jadi akhirnya baru bingung itu alat dari proses embriologi maknanya apa aliko ya aliko. alakon sesuatu yang apa nempel yang sukses nempel di dinding rahim tapi dari segi jenis mendidik tawadu mendidik kofdul janah mendidik Abdul wali kisar rasa hina itu dengan makna tadi.